Selamat berbahagia, berjumpa dengan saya Nadian, Anda bisa panggil saya dengan panggilan Dian. Dalam edisi kali ini, kita akan berikan info edukatif, pemanfaatan lampu bohlam LED. Bersama Mas M, kita akan melihat, bagaimana jenis lampu ini dapat diperpanjang masa penggunaannya. Kali ini, lampu dengan merk Chris Bow 9W, gejala kerusakan tidak hidup. Langsung saja, pertama yang harus kita lakukan adalah membuka tutup bagian atas lampu dengan cara mencungkil secara berlahan untuk mencari celah agar dapat melepas lem yang merekatkan tutup dan bodi lampu Ingat, selalu berhati-hati, karena kecelakaan bisa terjadi di mana saja Mas M, Anda tidak apa-apa, sepertinya hanya goresan kecil. Baik, kita lanjutkan. Dan, berhasil, tutup telah terbuka. Sekarang, perhatikan dengan seksama. Biasanya kerusakan yang sering ditemui adalah putusnya salah satu LED SMD. Kita dapat melihat dengan kasat mata. LED mana yang mengalami kerusakan, biasanya fisik dari lampu LED itu mengalami perubahan, ada titik berwarna hitam di bagian atasnya Mohon diperhatikan, jenis LED SMD ini, masing-masing LED memiliki tegangan kerja 3V, 6V, dan 9V untuk care testnya dengan menggunakan baterai atau adaptor Selanjutnya lepas LED yang akan diganti, dengan solder atau dipaksa cabut dengan tank Karena tegangan kerja untuk satu led lampu ini adalah 9 volt, jadi kita harus menyambung seri tiga buah led biasa. Perhatikan kutub positif dan negatif, jika diperhatikan bagian dalam led, tampak bagian yang lebar dan kecil Bagian yang kecil letakkan di kutub positif, dan yang besar di kutub negatif Lalu pasang led rakitan tadi Pastikan tidak ada hubungan singkat pada saat penyolderan dan bohlam siap dicoba Selamat mencoba, semoga bermanfaat, sampai jumpa di edisi berikutnya, jangan lupa like dan subscribe.